Selamat shalom ya adik-adik yang dikasih Tuhan Apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitasnya Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, yuk minta tuntunan Tuhan dalam Firman-Nya. Mari kita persiapkan alkitabnya ya adik-adik yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ketiga hingga yang ketujuh 2 Timotius 1 ayat yang ketiga hingga ketujuh Mari kita siapkan hati dan pikiran kita serta pimpinan dari Roh Kudus, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerjaan seluruh yang kudus, terima kasih kau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapak, sebelumnya kami akan mendapatkan sedikit renungan daripadamu ya Bapak, kiranya engkau memberkati renungan pada pagi hari ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca bersama dari 2 Timotius 1 ayat yang ketiga hingga yang ketujuh. Demikian firman Tuhan, Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek Louis dan di dalam ibumu Yunike, dan yang engkau yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan kurnia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atas atasmu, sebab Allah memberikan. Kepada kita bukan roh kekuatan ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban Demikian firman Tuhan Renungan pada pagi hari ini diberi judul Iman yang berharga Aku suka sekali menjahit, kata teman saya Ia ingat sewaktu ia tinggal bersama neneknya yang suka menjahit bajunya untuknya Setiap kali mendengar bunyi mesin jahit ia jadi bersemangat membayangkan baju apa yang sedang dibuat oleh sang nenek untuknya. Sekarang setelah dewasa, teman saya pun suka menjahit dan berencana menurunkan kepandainya kepada anak perempuannya. Meski anaknya baru berumur 5 tahun, ia sering sekali diajak mamanya ke toko-toko kain untuk membangkitkan minatnya. Mewariskan keterampilan, keahlian, atau kepercayaan kepada generasi berikutnya merupakan hal yang lazim dilakukan sejumlah budaya di dunia. Apa yang kita pelajari seorang dari orang tuanya yang akan mewariskan kepada anak-anak mereka? Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus mengingatkan iman yang tulus ikhlas dari moyang Timotius, yaitu Lois, dan ibunya Iunike, Sangat besar kemungkinan kedua wanita itu mengajarkan kitab suci kepada Timotius dari kecil sampai akhirnya Ia memutuskan untuk mempercayai Yesus sebagai juru selamatnya Sobat Teruna, pelajaran, pelajaran yang Tuhan berikan dalam kitab suci harus selalu diingat ya adik-adik di dalam pikiran kita Maka dari itu terbentuknya lah pengetahuan akan Allah yang benar dan kita harus melakukannya dengan percaya akan iman dari Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dan Kerajaan Sudah yang Kudus, terima kasih kami sudah mendengarkan sedikit dari Renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya engkau memberkati aktivitas kami pada pagi hari ini hingga sore nanti ya Bapak. Kau sertai kami ya Bapak, kau beri kesehatan, kekuatan, marifat yang hanya daripadamu saja ya Bapak. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya adik-adik dan kebersihannya juga. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.